Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Aisyah di channel Indonesia Kamera. Oke di sini saya akan membahas tentang apa fungsi dari lensu dan apa itu lensput. Jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Indonesia Kamera. Oke gak usah lama-lama langsung aja kita bahas ya.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 Lensa Canon 85 mm. Kemudian di sini ada untuk lensa Tokina White 11-16. Kemudian di sini ada untuk lensa Taurus 24-70. Kemudian di sini yang di depan ini ada berbagai macam tipe juga. Untuk lensa Nikon, lensa Fuji, ini untuk lensa Nikon. Oke. Okay yang pertama akan kita bahas yaitu apa itu lens hood jadi lens hood itu bukan tutup lensa tapi sebagai pelindung lensa atau sebagai aksesoris juga kemudian fungsinya akan kita bahas yang pertama fungsi dari lens hood yaitu selain melindungi lensa dan selain untuk aksesoris lensa yang kedua bisa untuk um, melindungi lensa dari debu kemudian dari goresan kemudian dari benturan seperti itu ya dan fungsinya juga yang ketiga bisa melindungi lensa dari sinar matahari jadi nggak terlalu banyak menangkap cahaya matahari jadi kalau kalian pakai di bawah sinar matahari tarik itu masih bisa Menanggulangi untuk terjadinya blur di gambarnya, atau seperti ada garis-garis, dan biasanya itu di pinggiran gambar, itu ada seperti cahaya ungu. Jadi, itu dampak dari ultraviolet ya. Dan lens hood ini ada berbagai macam jenis, atau tipe. Di sini namanya itu lens hood yang bundar. Jadi seperti ini, jadi dia nggak ada Nggak ada potongan seperti ini Atau nggak ada bentuknya seperti ini ya Kalau ini namanya kelopak bunga Dan ini itu Ini hampir sama kayak kelopak bunga juga Tapi dia nggak terlalu kelihatan seperti ini ya Jadi kalian bisa bedain Gimana Jadi semakin Semakin besar lensutnya Atau semakin panjang lensutnya, Dia bisa melindungi juga semakin ada nambahnya untuk melindungi di lensanya kalau yang kayak gini tuh nggak terlalu kelihatan, biasanya kalau yang pakai lens seperti itu yang seperti ini, kadang itu masih ada ke kelihatan di pinggirannya gitu Nah ini ada untuk tipe Fuji yang 52mm kemudian ini ada yang untuk 58mm Kalian bisa lihat di sininya, ini itu untuk ukurannya ada tulisannya 52, kemudian ada seperti lingkaran, terus ada seperti angka Romawi atau huruf I besar ya, ada tulisannya 52, itu bisa dibaca sebagai ukuran tutup lensa, biasanya ditutup lensa juga gitu, ikannya seperti ini, jadi bisa kalian lihat, jadi bacanya biar bisa, biar bisa bacanya kemudian ini ada untuk Nikon kalau Nikon di sini dia itu langsung ada tulisannya di sini Nikon 32, berarti ini ukurannya 32 ya, bisa dilihat nanti ya, kemudian yang akan kita bahas penting atau enggak sih lens hood ini ada sebagian fotografer yang menanggapi lens hood ini penting dan ada juga yang enggak kalau lens hood ini pentingnya itu dipakai di Bawa sinar matahari, atau kalian di luar ruangan ya? Jadi, biar nggak terlalu, biar nggak terlalu apa ya, Cahayanya nggak terlalu masuk gitu, biar nggak menghasilkan efek blur pada gambarnya. Nggak pentingnya itu kalau kalian pakai di dalam ruangan karena kan uh, udah di dalam ruangan, dan cahaya juga udah dapat dari um, speedlight, atau dari flash, atau udah cahaya alami nggak. Ada, apa ya enggak ada cahaya sinar matahari, jadi enggak terlalu pengaruh juga. Dan kalian bisa menyesuaikan kebutuhan kalian. Kalau kalian mau pakai di luar ruangan, bisa pakai ini sebagai pembantunya, sebagai pembantu kalian. Tapi kalau kalian mau enggak pakai juga, enggak apa-apa. Jadi itu sesuai kebutuhan kalian dan sesuai keinginan kalian sendiri. Kalian bisa menanggapi, iya atau tidak, jadi sesuai dengan keputusan kalian sendiri. Dan yang bisa menentukan hanya diri kalian sendiri Oke okay. Karena akan ada pro dan kontra Oke okay. Sudah sekian untuk penjelasan kali ini Semoga bisa membantu kalian Apa itu lens hood Dan semoga bisa bermanfaat juga Kalau ada kekurangan Mohon maaf sebesar-besarnya Bisa kalian tambahin di kolom komentar Untuk menambahkan apa yang kurang Dan kalian bisa mengajukan pertanyaan juga Di kolom komentar Nanti kita akan berusaha untuk menjawabnya. Dan terima kasih banyak sudah menonton dan subscribe juga channel Indonesia Kamera. Saya Aisyah, pamit undur diri. Salam sahabat fotografi, videografi Indonesia Kamera. Salam saudara. Sampai ketemu di video selanjutnya.